pada pembuatan dokumen seperti yang teman-teman lihat saat ini. Formatnya seperti ini, langsung saja teman-teman. Kalau seperti ini biasanya di tengah di blok dulu. Lalu ditengahkan Ctrl E atau kalau ma kalau teman-teman mau manual ini. Ini ikon yang di sini ini langsung tengah seperti ini. Lalu nah, ini di kira-kira teman-teman. Ini poin pena membaca, menimbang, terus menetapkan ini seberapa panjangnya kira-kira. Kita buat kira-kira membutuhkan kira-kira segini. Nah, untuk meluruskannya ini teman-teman teman-teman klik ini di sini ini ada muncul bila kena teman-teman klik ya ini kalau diklik muncul ini ada keterangannya desimal tab ini ini teman-teman pilih yang ini laptop ini lalu diklik di area di sini kira-kira di sini saja. Nah, nah fungsinya untuk apa ini teman-teman Nah kita coba misal ini titik dua yang ini kita tap Nah maka langsung lurus teman-teman Lurus di tempat yang kita tentukan tadi di sini. Nah selanjutnya Biar ini nanti ke bawahnya bisa lurus juga Maka dibuat lagi Nah di sini Dibuat lagi kira-kira segini Ah, nah, ini juga sama, ini teman-teman. Kalau di tab, nah, langsung lurus di sini. Nih, nah, ini di sini. Selanjutnya, untuk yang ini sama, teman-teman. Tapi ini caranya biar enggak teman-teman buat lagi seperti ini, dinaikkan saja, naik diapos di, di backspace, lalu di-enter. Nah, secara otomatis, Nicky ini mengikuti, mengikuti atas mengikuti aturan yang di atas nah seperti ini sudah sama tinggal nah ini kita sama nah kan ini sudah sama nah bila tulisannya banyak seperti ini kan jadi ke sini nih yang bawahnya seharusnya kan lurus di sini ini pakai ini teman-teman ini yang bawah nah tepatnya di sini nah ini yang nah, hanging ini yang ini bukan yang left tapi yang hanging yang posisi seperti ini nah ini ditahan ditarik ke kanan sampai lurusnya bahwa itu kurang lebihnya di situ nah di sini di sini nah, akhirnya lurus kan seperti itu ini namanya yang hanging ini jangan yang live indent nanti bergerak semua kalau live indent contohnya nah ini yang ini ikut bergerak jadi yang hanging kalau sudah seperti ini yang selanjutnya nomor dua tinggal mengikuti kita backspace dulu sampai sini terus di enter ini sudah mengikuti tinggal di tab ini formatnya sudah mengikuti Tinggal di tab Di tab lagi nah, Sudah lurus Sudah sama Sampai selanjutnya Sampai mengingat Ini juga sama Nah mengikuti lagi lagi akhirnya lurus sebenarnya sama juga teman-teman bila ini teman di blok lalu di diatur pengaturan seperti tadi tapi kita gunakan satu-satu aja biar teman-teman paham mudah dimengerti ya satu-satu saja nah, ini sama di enter nah ini sudah Mengikuti aturan yang atasnya, nah, akhirnya, akhirnya rapi, teman-teman. Nah, sekarang selanjutnya yang ini, ini formatnya ada begini. Kalau ini ada ABC, ini ada ABC, nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini, mengeluruskannya tinggal di blok setelah di blok ini dipakai ini bisa ini icon yang ini teman-teman bisa lihat ini ini yang berdiri yang ke kanan nah, ini bisa nah itu akhirnya lurus ini teman-teman nah, untuk memunculkan ini tadi ini, ya teman-teman bila teman-teman belum paham ini number yang numbering ini, dipilih nah ini ada pilihannya banyak, bisa besar, kecil, nah saya tadi pilih yang ini caranya cukup di blok dulu lalu dipilih ini, nah ini kalau tak saya, kalau saya nah ini kan hilang kalau saya munculkan lagi ya ada yang ini, merubahnya tinggal mengganti itu, -gantikan. contohnya kalau ini nah ini karena di sini kan buruknya kecil saja meneruskannya pakai ini dan level ini. Nah kalau sudah lurus, kalau ini di tengah biasa kontrol E ini atau manualnya di sini. Dan oh belum teman-teman ini biar rapi yang kanan pakai ini kontrol G yang kemarin kombinasi kontrol atau ini. Nah itu akhirnya nah, rapi juga sama biar rapi nah ini selanjutnya menetapkan nah, menetapkan ini ah di sini tinggal dicontoh lagi saja dicontoh lagi ikan belum ada karena ini di sini kita buat baru lagi teman-teman yang lurus sama ini. Contohnya di pertama ini, di sini kita mau membuat titik 2 ini lurus sama ini. Dimunculkan lagi ya, ini. Dimunculkan di sini dulu ini. Nah ini diklik teman-teman. Biar muncul seperti ini diklik. Sudah muncul seperti ini. Ini namanya yang ada namanya teman-teman. Laptop. Teman-teman klik di area sini. Seperti tadi, nah, kurang lebihnya lurus yang itu atas, nah, muncul kan? Ini udah otomatis, tinggal seperti itu. Nah, yang kalau ini udah muncul, tinggal diklik lagi, kira-kira lurus ini nah, seperti itu, kita nah, lurus. Yang selanjutnya tinggal mengikuti Ini nama ini ada nomornya. Seperti tadi di blok dulu Pakai ini sekarang pakai nomor Ini Nah sudah sini Untuk meluruskannya sama Pakai ini Inka Sinjen ini Kanan kanan kanan kanan kanan Sampai lurusnya seperti itu, nah. Kalau yang ini, kalau yang ini cukup di tab biasa, diluruskan biasa, pakai pakai tombol tab di keyboard, biasa. nah kenapa kalau ini nggak pakai ini seperti ini karena ini nggak memerlukan ini teman-teman nggak -teman. memerlukan bawahnya itu nggak memerlukan lurus alias atau ini apa eee, kalimatnya itu nggak sampai itu teman lebih cuma segini jadi dibuat yang mudah ada dibuat yang mudah saja seperti itu mungkin kalau ini lebih kata-katanya sampai ke bawah misal nah seperti ini ini kalau cuma di nanti berantakan, harus ada ini pembantunya ini contohnya lagi lanjutannya nah ini yang kedua tinggal membuat lagi karena ini sudah ada seperti itu nah, otomatis tetap langsung lurus di situ. Nah, nah ini contohnya teman-teman. Kalau di tab seperti ini, ya contohnya sama map, penginjil ini nanti berantakan. Nah, coba saja. Nah, ini ini nggak bisa lurus seperti ini nantinya. Nah, untuk meluruskan tetap seperti tadi, kita harus membuat karena ini ya nah, kalimat kan lebih. Ini kalau ini kan enggak ada yang lebih, cuma berhenti di sini. Di sini ini di tab langsung manual, enggak apa-apa ini karena sama dengan yang ini kita contoh saja kita naikkan dulu enter kirim mengikuti yang atas nah seperti tadi hmm. untuk meluruskan sama ini karena ada lebihnya ini pakai ini hanging indent tarik kira-kira di mana lurusnya lepas dikembalikan lagi nah lurus pakai backspis ya teman-teman ini diratakan lagi biar rapi seperti itu coba ini belum teman, -teman. oh belum ke atas ternyata nah. akhirnya lurus sini. Halo teman-teman. Sekarang ini ditetapkannya. Yang ini juga tinggal nah ini pakai ini. Ditap atau tombol tap itu di keyboard. Kurang lebihnya di mana? Di sini. Setelah itu yang ini sama di blok dulu ditengahkan dulu ya teman-teman ditengahkan dulu ini kan di tengah kalau teman-teman pengen menggeser ke sini pakai ini nah sekarang yang ini yang left indent ini kita tahan tarik nah kan semua bergerak kalau ini tarik lagi tarik lagi gimana kira-kira ini Uh, bagus lah kira-kira-kira saja nah ini kira -kira di tengah-tengahnya antara antara ditetapkan dan penyelenggara ini teman, teman kurang lebihnya seperti ini nah ya udah seperti itu kalau ditengahkan ya tinggal dikembalikan teman-teman di sini nah ini tengah ada lagi cara yang kedua setelah selain yang ini bisa pakai yang ini teman-teman nah coba dikembalikan ke tepi nah, caranya yang dipilih yang ini nah, center tap nah, ini coba kira-kira ditaruh lurusnya ini di sini nah caranya di blok dulu ini ini di blok dulu biar enggak satu-satu seperti tadi kan ini sudah sama semuanya mau ditengahkan nah di sini kena langsung saja langsung saja nah tetap ternyata ini kurang ke enggak eh, kan sudah pas ya nah lurus nah lurus Nah saya tertap gunanya nih Nah kan tengah-tengah teman tuh Garis bantunya itu Bisa teman-teman lihat Nah lurus Nah ini tuh menghapus Ini cukup di blok Ini dihapus garisnya Nah begitu sudah jadi teman-teman Nah rapi teman-teman Teman-teman bisa menerapkannya di banyak hal ya ini contohnya seperti pembuatan biodata contohnya yang memerlukan titik dua lurus itu ya contohnya sama sama kayak nama gitu nama nah akan bisa itu sama, sama sama biodata ya contohnya selamat nah, kurang lebihnya seperti itu pakai ini tadi teman-teman ingat bisa teman-teman aplikasikan di pembuatan biodata terus surat lamaran juga bisa sementara cukup sekian dulu ya teman-teman tutorial dari saya semoga bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas ataupun mengerjakan pekerjaan teman-teman dukung selalu serba-serbi channel dengan cara subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman dan terima kasih saya ucapkan bagi semua teman-teman sudah subscribe dan mengikuti channel ini sampai jumpa di video tutorial saya yang selanjutnya Salam dari saya, Serba Serbi Channel Sebelumnya minta maaf ya teman-teman Bila mungkin banyak yang Banyak kendaraan berhalu lalang ya. Sebelum mengakhiri Ya, sedikit bising lah Berisi lah Tapi nggak apa-apa ya, semoga teman-teman Bisa paham ini dengan apa yang saya jelaskan Sekian dulu Salam dari saya, Serba Serbi Channel